Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, let's love dimanapun Anda berada kembali di FATV Hadir untuk mengabarkan Kabar baik dan kabar terbaru Dari idola kita, Lesti dan Dilar. Bagi yang baru menemukan Channel ini, jangan lupa bersahabat Untuk mendukungnya dengan cara Klik like, komen, dan subscribe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 Siang hari ini, Bang Imin akan selalu memberikan kebahagiaan untuk kalian semua. persahabat yang kita lihat di kabar pertama Ada momen cidukan off cam Bunda Lesti Papa Bilar saat di acara Dangdut Akademi 5 Rangkulan mesra dari seorang Rizky Bilar kepada sang istri tercinta Masya Allah, momen kekiutan, momen romantisan yang tertangkap kamera di luar Tentunya live para sahabat, ya Ini kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng, rumah tangganya bahagia Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin Momen ini diunggah kembali oleh akun Tutin Lovers Kalimat caption pun dituliskan of cam lebih sweet, sidukan yang selalu ditunggu Masya Allah banget ya Inilah tentunya kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh warga Konoha kekiutan, keromantisan yang selalu kita lihat dari Lesti dan Bilar. Selanjutnya disimak juga persahabatnya ya di unggahan Marwah FC satu jam yang lalu, mengunggah sebuah postingan foto momen saat di mana Papa Bilar main bola. Dan kita lihat persahabatnya ya, Papa Bilar tertidur di tengah lapangan, dan ada sebuah kalimat Guys enak banget terbahan di marih katanya tuh ya Dan salpok kalimat caption yang dituliskan Ketua kelas terbahan sambil nunggu lomba 17-an Yang membersamai kami Wow Ini sih banget perselabat ya Dan kita juga salpok banget Kalimat komentar dari Teuku Wisnu Yang ikut berkomentar situ mengatakan Jejelin pala ayam nih katanya tuh Ini bikin ketawa ngakak banget ya Teoku Wisnu menyarankan Papa Bilar dijelin kepala ayam katanya tuh ya Kita lihat di kolom komentar jawaban Dari akun Marwah FC pun ikut menjawab Bukan bangun lagi kalau ini keep tapi ngibrit katanya tuh ya Aduh ada aja nih kelakuan dari Tio Kuwis nih yang selalu bikin ngakak para ya Suruh dijejelin kepala ayam tuh Papa Bilar pasti lari Tentunya terbit biru di persahabat ya Idola kesayangan kita memang selalu saja membuat kita ketawa ngakak Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu Dan doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat disimak juga di kolom komentar lainnya persahabat ya di sini ada sebuah kalimat komentar dari Jitun9885 mengatakan persiapan buat lomba siapkan ayam min katanya tuh disuruh siapkan ayam untuk lomba 17-an di sini bangun-bangun ada satu PP katanya tuh ya doakan juga buat bapak bilang mudah-mudahan sehat selalu ya mudah-mudahan idul kesayangan kita selalu diberikan perlindungan dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik selanjutnya disimak juga persiapan di diunggah IG Bunda Lesti satu jam yang lalu Mengingatkan, menginfokan mengenai acara Karnaval SCTV yang ke-32 Yang akan disiarkan secara langsung di TV SCTV Hari Sabtu dan Minggu Sabtu tanggal 13 Agustus pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Dan hari Minggu tanggal 14 Agustus pukul 7.00 pagi Dan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di siang hari Tempat lapangan Brigif Cimahi live di SCTV ini info satu jam yang lalu oleh Bunda Lesti Kita tentunya pantengin aja channel SCTV Mudah-mudahan siang ini ada kejutan yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan Dan kita lihat sebelumnya Bang Boril Menginfokan karnaval SCTV Bunda Lesti Papa Bilar itu hadir di hari Minggu saja Tepatnya tanggal 14 Agustus 2022 pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat disiarkan secara langsung di SCTV. Mudah-mudahan, persahabat, ya, kita selalu mendapatkan kejutan yang tak terduga dari Leslar yang selalu memberikan kebahagiaan, tetap support, tetap doakan yang terbaik. Berikutnya, kita lihat juga, persahabat, ya, cidukan vitamin terbaru dan teranyar siang hari ini, Masya Allah, lagi kumpul bareng keluarga besar. Dan salpok banget ya penampilan Bunda Lesti yang semakin hari semakin cantik dan dibikin salpok juga. Dengan penampilan A.A.B. yang menggandeng pasangan Aduh ini sih persahabat ya edisinya sepertinya Memperkenalkan calon A.A.B. Ini. Aduh Masya Allah banget ya Cute dan romantis banget tuh Mudah-mudahan lancar ya Mudah-mudahan A.A.B. juga Selalu diberikan kemudahan dan kebahagiaan Amin Kita lihat juga di kolom komentar Banyak sekali tanggapan dan respon Salah satunya dari akun Faulina Aster Disitu mengatakan ini penerawangan gue cece, kayaknya perkenalan calonnya AAB ini deh selepet katanya tuh ya. Aduh ini cute banget ya. Banyak yang menduga juga bahwa AAB ini, ini memperkenalkan calonnya kepada kedua orang tua dan keluarga besar. Mudah-mudahan lancar apapun itu. Doakan yang terbaik. Selanjutnya disimak juga persaba diunggah di IG SN Mas Goli ini persaba dia suasana di dusun bambu kota Bandung. Wow asri banget ya. Masya Allah. Mudah-mudahan saya selalu untuk tim tetap kompak dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk warga Konoha. Selanjutnya kita mampir ke unggahan 3D Entertainment. 3D Entertainment, satu jam yang lalu mengunggah video single terbarunya Bunda Lesti. Dan kita lihat ada sebuah kalimat, yuk lengkapin liriknya. Tuh, yang hafal lagu sekali seumur hidup, langsung aja kalian mampir ke akun Instagram 3D Entertainment, persahabat ya. Ada sebuah kalimat... Tentunya untuk melengkapi lirik lagu Bunda Lesti. Di sini ada sebuah kalimat caption. Masih terngiang-ngiang dong lagu Sekali Seumur Hidup, Lesti Kejora Yuk, coba siapa yang hafal. Bantu lengkapi liriknya ya di kolom komentar. Tuh, persahabat. Yang tentunya hafal langsung aja nih. Di kolom komentar tulis lanjutan. Lirik yang tentunya ada di unggahan akun Instagram 3D Entertainment. Sama-sama terus kompak, streaming terus lagu-lagu Lesti Kejora. Mudah-mudahan bisa tembus 18 juta dalam waktu dekat. Amin. Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.